Terima kasih. jalan bro the hutan pinus bangunan Kita nah, mau masuki lokasi hutan pinus. Berapa bayarnya ini Ma? masuk mbak? Jadi masuknya rokoknya harus dimatikan. Permisi, ya, ya. Assalamualaikum. Ini Ada tulisannya Buang Sampah. Ada yang foto guys. Oh iya, yeah, apa ya? Di sini saya sendirian dan. Teman-teman yang lain lagi, tim-tim yang lain lagi jalan keliling. Ada yang berfoto-foto. mas mangunan <tuh> lumayan banyak pengunjung ya kita tim ada rombongan semarak pesona ada 116 orang bubar ini masing-masing cari posisi uang angin guys, ngomong ada di alam alam terbuka. pun tidak ada seperti ini ya, Guys. Kalian bisa melihat usantanya Siang ya guys, kita saya berada di kabinus bangunan tempatnya di Jawa Tengah. Ya, di sini ada di atas gunung ketinggian 300 apa ini? dulu guys Cek, eh, anu ya? spesifikasinya terpinus bangunan itu apa saja? Oh iya, terpinus nganjir bangunan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan pinus mangunan ini sudah tidak asing lagi di wilayah Bantul. Adalah salah satu wilayah yang paling luas di daerah istimewa Yogyakarta. Bantul juga memiliki banyak tempat wisata baru di sini yang menarik berbiaya murah untuk jelajahi. Tadi saya masuk tiketnya 5000 ya55000 ribu ya, lima ribu rupiah murah itu guys murah sekali oh itu bagi kita mungkin 10.000 sini tidak ada nah, cocok sekali tempatnya untuk usama keluarga menikmati sunrise dan sunset dari ketinggian masuk sebesar 2000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil untuk orang juga tadi saya masuk 5000 juga 24 km jauhnya dari pusat kota Yogyakarta sendiri dengan waktu tempuh hanya sekitar 45 menit. <tongan> <tongan> Tingkatnya belum ketemu ya. ketinggiannya adalah 220 mdpl dengan luas lahan sekitar 2000 hektar 2000 hektar banyak sekali pohon pinus yang tumbuh berjajar rapi serta membuat siapa ya, yang berkunjung terjun dan berpersonal dengan pemandangan alam yang disuguhkan. ada yang sudah foto-foto ya guys ada yang berfoto-foto siapa tahu ada teman-teman yang jalan ke sini bisa singgah ya saya pas kebetulan lagi ini lagi apa lagi singgah habis melaksanakan uh, acara di kami rombongan ada 116 orang 16 orang itu teman-teman ada yang tanya di dekat mana gitu ya. Ini masuk daerahnya wilayah Bantul. Wilayah Bantul. Gimana guys? Guys? Ya guys? Saya lihat, guys. Di sana ada juga yang wisata menggunakan kendaraan yang menyewa kendaraan eh, seperti ini, ya, putih mini jeep yang terbuka. hanya sejuk guys tapi tidak seperti sejuk hatimu ya huh? mantap guys sendirian ini guys Atau iletnya juga itu toiletnya tapi ya guys nggak ada hewan-hewan nih enggak ada burung pakai burungnya sudah ditembakin ya wah kalau ditembak kesian <tuh> atau diburu kalau di tempat kita di Borneo uh, hutan Kebun Raya atau ke, hutan kebun Raya yang ada arahnya mau kembali, papan itu masih lumayan. Suara burungnya banyak, ini kok tidak ada suara burungnya? Ini ini nah, ada kupu-kupu itu nah, Ada Penampakan guys, nah, itu guys, itu penampakannya, guys. Bantu kuku malam ya Bantu kuku malam buku ini Oke permisi ya adem cuaca di sini, guys. Tenang gitu, cocok yang lagi sumpuk pikirannya. Sumpuk yang buat yang banyak hutang, <laughs> mikirin hutang. Pada mikirin hutang baik mikirin jalan-jalan ya guys Ada yang lagi berduaan guys, ada. ada yang lagi berduaan guys, tenang aja, cuma lagi duduk tutup, tutup. Oh ada yang patah sembatannya itu, oh, ya, ah, sembatannya patah. Lagi like diskusi, we'll guys. Dari mana guys, jangan lupa like, and subscribe nya, tolong ya guys. Semoga video ini lebih berkembang dan kalian dapat video-video terbaru dari saya. gratis ya Oke, itu gratis dan saya doakan kalian semua semoga sehat-sehat selalu panjang umur dan ibu rasanya rezekinya Coba, mau bikin foto ya untuk gelang-gelang sendiri kake timer belum ada yang bantuin Diren aja Oh guys, apa nah, yang kami lakukan guys? Nah, susahnya sendiri ya di sini guys, kalau nggak ikut guys. Juga guys, naik tuh guys.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 Oke, okay, kita jalan ya, guys. Kita jalan. hanya pegang di pagar. Lihat ke sana. Ini rombongan Semarak, Hah? rombongan Semarak ya? Yang lain, rombongan semar eh, Semarak ya? Itu, oh, Mado, dari mana? dari mana? Heem, sama juga. Iya, aku sempat buka rombongan Semarak. Anakku, oh, saya tanya Pak Awang. Adem, guys! adem oke, kita kembali ke atas ya, guys. Balik keluar. ada lampunya juga guys, guys, ada lampu-lampunya ada lampunya. Jadi nggak gelap gitu. Kalau pakai lampu alam kan mana ada lampu alam untuk malam hari, kecuali lampu listrik. malam kan gelap tak guys jalannya berliku-liku nah itu ada burung juga itu Belok kiri. belok lagi guys berapa kali belokan tuh 1 2 3 4 4 belokan Terima kasih ya Terima wow. Terima kasih itu loh guys, pakai ada kopi di atraksi ya pak, atraksi ya, nari, enggak, kali ya, kopi kopi. Kemudian, saya Terus uh, Mama sama anak nungguin. Nunggu apa pipin? Mau uh, mandi jelas. Tungguin tuh lah. Nah di situ aja kan ada tikar. Bapak nih. Di lapis. Yo, oh, panas guys. Bu ya, ya. 2012 juga. Water sih, Mas. Hey. Hey. Hey. Mau atraksi kah? Iya, mau Di sana yang ada panggungnya, Pak. Hmm kita sampai jam berapa di sini, Mbak? Setelah makan siang, ya. nanti makannya di sana. Di sana. Oh, berfoto kita kan, yang sempurna itu. Lain, punya orang, punya orang itu. lagi di seling Iya benar. umur hidup. Semua usia juga kan? Saya sering dulu di sana. oh Masih di bersama. Saya dulu sering di di Ya. ya. lihat sana ya, Guys. Ya. Itu aku datang situ tadi, kokos itu sudah ada di situ. Nyantap oh. aku bilang aku minta ya. Nyantap aku satu aja ya, <gak> nah, berarti aku kan nah, semuanya. Tutup ya. tadi pun jaku hilang juga jaket jakal kan. Jadi aku bilang minta aja satu ya ambil aja katanya <tuh -tuh. ternyata di hidup itu kan boleh masuk merokok ya iya pak ada tulisannya ada tulisan rokok harus <tuh>. matikan aja dari rotan ada tuh biar kabel nah, kalau kalau ada kalau nah, ada jelas. tiang-tiang. Sudah. Pak. Pak. Saya lihat ada ya. Oh, kira ada objek wisata. Ya, ada objek wisata. Enggak <tuk> salah. Objek wisata atau ada pegaran. So <tuk> itu kan. sini panjang. jangan jalan lagi guys. Dalam, Dan, Paris, Malungan, Lokasinya dua puluh empat km dari ini adalah atas gunung. 200 meter dari permukaan atau dua ratusan Guys. Kita komain dulu sampai di sini terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time.